Kakak di channel saya Felix Windardi dan kali ini gua berada di food court mau kelapa gading dan gua cuma numpang tempat untuk mereview Silver Queen Very Berry Yogurt uh, edisi barunya Silver Queen yang limited ini gua beli di blibli .com. ini harganya sekitar beli tiga sekitar uh, 20 sekian deh kayak eh 30 sekian lama-lama 70. Iya. 3 Oh, 3. 3 30-an. Jadi oh, satunya 10, ,000 10, ,000 10 ribuan Lumayan mahal sih. Iya, Itu yang gede aja berapa? 8, 18 ya, 18 atau 20 sikit, sekitar segitu. Ya udah, enggak mau lama-lama lagi, kita coba ya. Silver Queen Very Berry Yogurt. Hubungan oh, diperkenalkan. Oh iya, lupa. <laughs> <laughs> Saking eh uh, sangkin kayak penasarannya sama veri very yogurt Yada, ini. Apa -apa yang lain juga udah pada tahu gua siapa. Iya, udah sering masuk ke channel gua juga ya. <laughs> Namanya SD Cabi. Yang biasa disebut uh, coaching. Coaching atau enggak orang dendut <laughs> Oke, okay, mau lama-lama lagi uh, kita coba buka ya, unboxing. Bisa satu dibilang aja. udah buka dua satu orang satu satu orang satu orang satu Nih, bentuknya dalamnya kayak gini bentuk coklatnya begini guys Nah ya Dia warnanya pink muda terus uh, bentukan cat tatakan Tatakannya dia coklatnya itu lebih unik ya, kayak prisma ya, hmm. kayak prisma. Terus di dalamnya ini kayaknya ada kacang, nah ada berinya juga. Yaudah, kita coba makan. Tiga, tiga, ih, untung gue dua <laughs> ya. Ini kacangnya. Gue Ini ada nih ada berinya nih, jangan basah satu mulut. Berinya berasa banget ya, yogurtnya. Yogurtnya berasa juga ya, terus rasa berry asemnya. Asem berinya <laughs> asem itu ya kayaknya coklat biasa, tapi ada asem-iasen asem berinya gitu. Cuma ada Terus ada kacangnya Ini kacangnya kayak gini guys Kacangnya nggak terlalu tebal kayak kacang gitu ya Seperti yang pada umumnya ya hmm. Lebih tipis ya kayaknya Lebih kecil kan ini kan kecil hmm. Terus kayak ada kancingnya gitu apa ya? Hmm. Kode kacangnya nggak mungkin ya? nggak bukan. mana ini iya. kan soalnya itu e, strawberry gitu. Hmm. strawberry, blueberry dan coklat mede. terus e, komposisi ya, dari strawberrynya kalau yang kering. itunya krancinya gitu. Hmm tapi masa ya dari hmm. crunchy nya kayak gitu hmm. strawberry strawberry yang nya itu hmm. oh jadi kering. kayak bukan bukan dari crunchy crunchy kayak biasa hmm. itu bukan. dong dia dari stroberinya hmm. dia kayaknya coklatnya pakai coklat putih iyalah lah gimana mau save temin produk baru ini oke okay aja rasa baru Anak enggak. Hmm. Bi aja. Soalnya lu nggak suka manis Karena ya. Karena gue bukan pencinta coklat. Jadi ini menurut gue ya biasa aja cuman nih ada varian baru. Enggak coklat, enggak coklat polos hmm. gitu. Hmm. Yang cuman ada uh, kacangnya cuman hmm. bedain kacangnya doang ya. Cuma ini apa Varian baru yang rasa buah. Itu doang bedanya. Hmm jam Iya kalau misalnya dia kemana-kemana dia selalu bilang jangan pernah makan yang manis-manis, apalagi yang kayak dessert manis itu dia nggak su suka. Menurut gue ini e rasa stroberi dan berry ini sama yogurtnya balance nya pas. Kacang medenya juga nggak terlalu tebal, mm -hmm. jadi nggak uh, susah atau bisa uh, diberi. Masih gak, garing, iya. Jadi, kayak kacang medenya itu enggak terlalu kita susah menggigitnya lagi. Kalau misalnya yang tebal itu kan biasa agak lama ya, menggigitnya gara-gara kacang medenya itu terlalu tebal ya. Mm -hmm. Oke, okay, sekian uh, review Silver, silver Queen. Very Berry yogurt ini buat kalian yang pengen beli Silver Queen Very Berry yogurt ini bisa cek di blibli.com. Ini gue beli di sana, tapi nggak tahu nih sekarang masih ada nggak di blibli.com. Karena gue sekitar semingguan gue belinya. Nah, yaudah, see you di channel-channel saya berikutnya dan jangan lupa untuk di like, subscribe uh, YouTube channelnya Siska. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga yang di tombol merah Terus aktifkan lonceng kalian Dan jika kalian tidak suka boleh di dislike Dan kalian suka boleh di like Dan see di channel-channel saya berikutnya Dan bye-bye